Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran so no man, I still go Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, yo, go, go, go, go, hustle go hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, on the highway and in the driveway is a nice range 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, now nah, don't come. Ini yang udah dibersihin guys Yang itu belum dibersihin Dan ini cairannya Murah banget guys Segini itu Rp10.000 Kita lihat guys Kita taksikan guys Cairannya gini Gak usah dikosok-kosok guys ini langsung dikwasin aja udah menguruk guys. apa Kita lihat dari mana lagi, ada yang request, segala macam ada yang dia belum Tuh, ini masih Tuh, lihat, kok bersih, jangan diambil SMS. Ini roti yang agak bagus, ini roti yang yang ini. ini guys reaksinya dengerin bunyinya ya pokoknya uh, rontok ya guys itunya uh, kotoran-kotorannya rontok auto rontok kamar mandi ini belum beres ngebersihinnya oke okay guys kita lanjut lagi uh, koasinya guys ini masih proses menguas oke guys ini udah disiram uh, baru disiram sekali ya dan baru diaplikasikan satu kali dan hasilnya seperti ini nih lihat yang tadinya benar-benar hitam jadi bersih banget guys oh bersih banget kan